Oke okay. Berapa orang Tiga orang lebih tadi Oke okay. Saatnya kita gacha Apakah Kita akan mendapatkan Tochan hari ini Malam ini Wah Gacha 10 kali saja Ini masih ada 20 kali. Ya Semoga saja lah. Dapatlah Langsung Tapi Ya biasanya sih. Ini robot deh. Tunggu ini. Oke okay, let's go Siap-siap Haruskah saya memakai topi lagi Gak usah lah ya Tochan Ayo tochan to to to to to to Let's go Ini kalau dapat bintang 6, aduh. <laughs> Goodbye karne <carnelian>. liye. <laughs> Astaghfirullah. Gitu, dapat bintang 6, jok Ay, kenapa harus dapat dia, Joy? Aduh, malah dapat. Eh, karnelian kayak gimana? Nyesel gua gacha, nyesal gua gacha, Joy. Aduh, aduh ini kalau dapat beneran, uh... wah dua. Primum to Mohsims. Sebelumnya, saya adalah seorang prajurit えっと、tadi ada bintang か。ああ、スピリット。 kalau sempat aduh. operator yang gua nggak pengen ya sama orang dokter eto kupret ni gua kagak gua ingin dapat dapet, dapet ya. ハイビスカスです。みんなからは<笑> Oh, yeah. Saya dong mantap ya. Gak apa-apa lah, operator kedua-duanya. baru so, so, ya, kan? -bar. Misalkan double so, so, so, so, so, 捜査の協力してもらう Wai. Udah pasti gua udah tahu. <laughs> pasti tuh difon kagak dapet Hai hai hai. Malasah. Ini gua mau pengen simpan pula. I can only imagine how it is to be with you from the first day i saw your face i knew this love was true but you're already taken nothing i can do so i can only imagine how it